Wey. Waduh. Oi. Fix, Mat. Halo, halo teman-temanku. Welcome back, guys. Di channel Gang Alinwati, ya. Oke, kita bawa ada satu serangan. Seperti seperti biasa, kita main Olympus lagi ya. Kita Maksudnya kita injek-injek bos ya Sampai patah bos di aja Oke let's be, Kita langsung gas saja Di bed 1200 bos ya Kita spin-spin dulu bos ya Barangkali dikasih Di luar supaya bisa Oke, di bos ya Oke dikonek Barusan bos kita langsung 30 auto-spin bos auto nah, ya Kita auto-spin dulu bos ya itu ada di konek bos ya di dikonek kita gas-kan sih ya gak pasti lama maksudnya kita play play saja sih ya buat kalian yang datang atau baru klik video play jangan lupa dibantu ya guys ya dibantu like komen dan dibantu subscribe juga lah guys ya maksudnya yang tipu filmannya dimana filmannya di bendera di 1.8 oke ini bos ya kita petir cuy ya petir luas sembarang petir cuy ya wih lupa cuy harusnya kita play cuy oke ini kita cuy ini kita play sih, ya terlapet dirapunnya kita play bosku ya nanti lupa sih so. wuih dia terlapet tuh 26 tuh ya terbaik gak tuh bosku bos, uh, bos ya oke langsung saja kita gaskan kan play free spinnya bosku ya kita play di bet 1200 saja bosku ya ya bosku ya buat kalian yang mau info di mana kalian bisa cek saja di link komentar ya nanti gue kasih di linknya disitu bosku ya buat kalian mau join grup kalian bisa Klik-klik ada kutunya di sana bosnya. Sharing-sharing info terbaru RTP pola olympus Bus-busnya pastinya dari situ bosnya. Ini kita dikasih kali 5 bosnya connect-connect buat main sih ya. Yang sekali itu apa namanya? Nah, kotanya nggak dikasih connect sayang. Mungkin game ke -game Ngomong -ngomong Perlian, ya, sayang. next skin kembali kayak in game-nya bosnya ngomong-ngomong enggak kasih. pergalian kali enggak satu loh ini ya, Ditambah lagi, saya akan lepas sama tiga, bosku. Nambah belas, satu ya, itu oke. Super yang pertama, bosku, kita dapatkan kan ya. Midnight steam ada kali empat, ya di koneksi ya. Oke, kita berapa dulu kuningnya turun? Oke, merah biru semuanya bisa lah, biasa sayang sekali. Saya tidak di konek kali dua, bisa tuh pas. Hmm, tuh kali empat, dua coba di konek tuh, iya sih. Satu layar, enggak tuh ya Widih, gak dapet pil bosku. Khas gak diko naik kebiasaan bosnya, habis konek banyak tuh malah gak dikasih konek bos ya bosnya. Waduh, adakah gak balik modal bos ya bosnya? Last pin, oh oke, okay, last pinnya dikasih bosnya lemah. sih wih iya Oke, cuy. kontennya kita gak jadi. Kalau enggak bosnya, kita dipalitin modalnya bosnya enam puluh tiga, bos ya terbaik, bos ya dapat 152 lima not lihat, bos ya nggak ya. apa-apa ya lumayan, bos sudah pada nggak tida, bos ya kita cari yang korenya bagus nanti kita kasihkan, bos ya. Bosnya kalau ini baru saja kita itu enggak dikasih oke ini dikonek, kan. bos. Oh, dikonek tiga kali, bos oke kita kasihkan bisa aja ya kasihkan saja tipe seratus lima puluh tujuh ya. Oke kita ujikan sih. Nabaan kali please spin lagi coy ya. Nah, sambil lima konek. Oke, tak kan juga menyambut kita, bosku. Tambah lagi yang kita repost ya. Nah, bisa langsung di spin yang pertama coy. Awal yang bagus bosku ya. Berpue coy, ya pada ngerasa cantik kan ya. bisa cek link komentar bosku, paling siapa yang mau main Kalian bisa cek di situ bosku. Nanti gue kasih linknya di situ bosku Oke, okay, kita ke Intinya lagi. Konek pertama di petir. Ini sampai sini kita dikasih siang cuy ya, enggak dikasih petir lagi, enggak dikonek-konek lagi bosku ya. Nah, ini dia ada grade dan ada yang konek di rumah ya, mestinya. Kita ya. Ini minimal kita harus balik di more ya, 120k kita harus dapat ya. kali enggak nih 5 Mantap betul. Oke, masih dikonek-konek bosku ya. Oke, okay, banyak cuy. Iju. Oke, dikali kali. 42 enggak tahu bos gasin. Kalau sesuai ya, terbuat susu ya. Nah, sekali lagi cuy, 42 kaliannya cuy. Ini cuy. Waduh, masih. ada Adakal tiga connect terbaik. cuma enggak connect karena terserak sih. Ya ampun bos, jangan not. Ketemu dikasih konek-konek bisa kedua sepenggala kita silah bosku ya tingginya turun bisa lah di kanan tuh harus mantul mantap betul bosku oke masih di konek konek poninya tam buah waduh. poninya turun lagi ya, asli ah, itu bosku ya bisa lah bos oke perkaliannya banyak banyak bosnya hujan perkalian nih bos lebih single lo oke di kana nembus ya sensasi terbaik oh, bos, bos, ya. terbaik ya, jangan lupa bos ya connect by the <laughs> itu teknik dari gue bos ya kalau gue bos ya, kalau gue sih banyak gitu bos ya dan jangan lupa patokan yang lain atau RTP bos ya ada yang tinggi juga sih, ya jadi kita bisa naikin bet nya saja bos ya kita main di 4000 atau 2000 atau di, di 2000 dulu bos ya tapi sih kurang ke 2000, kita main 4000 saja saja ya. kalau kita pay di 2000 masih sangat ya. kita wih, saling dua, saling dua, dua, -dua ya. minimal kita pay itu masih ada sisa kredit 100 k ya. ini masih ada oh, oh, ngomong-ngomong konek konek konek oke okay, bisa bos ya. ini lumayan ya Konek-konek kayak gini, kita apa namanya, sudah diberi uh, isyarat, bos ya lumayan. Kalau bisa konek-konek terus kayak gitu, kita ini bisa nih, bos kita bahas play bos ya. Oke, kita cari yang bagus ya, konekannya nanti kita bahaskan play bahaya bos ya. Kamu-kamu yang konek-kena -konek jamu, bos ya, i7, i biru bos ya Kalau konek koneknya i7, yang cawan i7, cawan, i7, jelek banget bos, ya kuning lagi bos ya wih ini apa nih tuh? gak ada yang collect bagus bos ya Minimal petir lah bos ya wih sekiat terpikir cuy ini bisa lah bos, ya ini bisa guys kita gaskan saja 4800 bos ya atau k kita gaskan by free nya cuy semoga ini bisa menjadi profit bos ya karena kita sama saja ini al in ya guys ya nama aku Ika in jangan 24 ya di subscribe like, dan komen-komen ya bos ah. ya kali dua gak boleh pertama sih oke ini ada yang boleh Birunya ya turun sawannya cuy widih saya sekali ini petirnya ada gak wah atuh, bos biasa 13 dikasih sama sekali bos hujan petir dua gak dikasih guys ya tuh, berapa nih yang petir kone, ah ini berapa nih uh, tambah uh. di 20 cuy langsung masih wih 100k uh. gila bosku ya kone, tuh Uy, 2 2 juta ah, so, bosku ya. bos uh, uh. Selanjutkan, cuy masih banyak sepinnya bosku ya Gila bosku ya Sekali konek langsung dikasih segitu bosku ya Gila gila gila gila Bosku ya terbaik aja ya Yo let's play let's play Biru konek As oke okay. Udah kali empat lagi Jadi ketiga ya Tambah lagi Oh nya turun Satu Wah apa sih ya Gak apa sih ya Ini apa nih Super sih ya Masih ada lima lagi sping Semoga bisa tambah lagi bosku Wih ngomong-ngomong udah dapet tiga tujuh, Wah terbaik bos us ya kali ini cuy cuma korang satu kali buat kita cuy ya atuh last pin oke last pin yang dikasih cuy lumayan cuy bisa satu kali satu ya yaudah bosku ya kita supi aja bosku ya karena kita udah yang lebih bos ya jangan lupa dibantu like, kita dan subscribe dan juga bosku ya kita jumpa lagi di